Apapun hebat Anda harus merasa jadi ibudiah kemauan yang pengirang. Jadi misalnya ke sholat yang merpati perintah pengirang budak kok kakean nafsu. kita jadi budak di konon masak majikamu masak sate terus dia kepengen ngakuin tak romplos duduk itu sopan tor orang sopan. Nakai budak tenan konon masak sate ya masak sing kenan nengkok majikan tuh pengen mangan singin. Orang kok pengen mangan bodoh nak kepengen Membusuwargo, solat sing tenan, nanti rasa bener non buswargo. Nak wes fatwili si ibadji kok lagi watfuli <tuh> Ya, Jadi wong ora aku langsung swargo, tapi status kehambaannya tidak ditata. Kalau orang, orang sekarang tuh ingin masuk surga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan fatwili si ibadji. Woi ku dzio kau laku, sing ampe, sing ikhlas sing orientasi ini ilahwah lagi watfuli Jannat ya, ya Tuhan nafsul mutmainnah iruji ila marti. Ya, lagi Jannat